Hyundai Venue facelift siap meluncur di India, segera hadir di Indonesia. Yeah, we were built to thrive, yeah I think that we've all had enough One keeps you up and now yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah Hyundai Venue Veselife model tahun 2023 akan diperkenalkan pertama kali di India dan juga akan dijual di negara lain termasuk Indonesia. Dalam waktu dekat, Hyundai India akan menawarkan versi facelift dari salah satu model SUV-nya, Venue. Mobil yang hadir di India mulai tahun 2020 ini merupakan salah satu model small SUV yang penjualannya menduduki peringkat permintaan tinggi di negara Bollywood tersebut. Dan perubahan yang dilakukan Hyundai pada Venue facelift sangat banyak perubahan dilakukan. Untuk versi upgrade dari Hyundai Venue ini, perubahan paling jelas adalah penggunaan grill yang sedikit lebih besar dengan gaya parametrik namun Hyundai venue tidak memiliki grill baru seperti pada Hyundai kereta facelift di Indonesia yeah. I just wanna stay bad, stay mad Selain itu, lampu depan yang lebih lebar dengan tiga lampu LED juga disematkan pada mobil ini. Di bagian bawah grill adalah bumper yang baru dirancang dengan saluran udara memanjang. Selain itu, dua lampu kabut panjang juga menjadi sorotan untuk menciptakan rasa segar pada mobil ini. Di bagian samping, bisa dikatakan Hyundai tidak melakukan perubahan signifikan pada venue facility ini. Perubahan yang terlihat adalah penggunaan felt berdesain baru yang menggunakan ukuran kurang lebih 16 inci. Sedangkan untuk bagian belakang, Hyundai Venue Facelift jelas memiliki beberapa modifikasi yang memberikan kesan lebih segar. Mulai dari penggunaan lampu belakang yang lebih lebar dan adanya elemen hitam yang memanjang sambungan dari kiri ke kanan lampu di bagian atas. Selebihnya hampir sama, termasuk dimensi yang masih sangat kompak. Karena Hyundai Venue termasuk dalam segmen mobil pengurangan pajak, panjang mobil ini harus kurang dari 4 meter.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 Dari segi detail, mobil ini masih memiliki panjang 3.995 mm, lebar 1.770 mm, tinggi 1.605 mm, dan jarak sumbu roda 2.500 mm. Beberapa pesaing di segmen yang sama di pasar India seperti saudara Kia Sonet atau beberapa pesaing lain seperti Nissan Magnite, Rinald Kiger dan Maruti Vitara Brezza juga memiliki ukuran yang hampir sama. Sedangkan untuk interiornya, Hyundai venue Facelift kurang lebih selalu mengusung desain yang sama seperti sebelumnya. Menariknya, Hyundai VW Facelift memiliki fitur terbaru yaitu Blue Ealing. Fungsi Blue Ealing sendiri kurang lebih mirip dengan Hyundai kereta versi Indonesia, memungkinkan Anda untuk menyalakan mobil, menyalakan AC, mengaktifkan alarm dan menyesuaikan pengaturan kendaraan hanya dari smartphone Anda. Satu fitur terakhir dan tidak kalah menarik adalah kehadiran fungsi sound of nature. Berkat fitur ini, Anda sebagai pengemudi bisa lebih nyaman dan rileks saat berkendara dengan kendaraan ini. Fitur-fitur tersebut antara lain kursi berpendingin dan sistem peredam suara yang juga dilengkapi dengan peredam bising aktif, yang memastikan ketenangan di dalam kabin. Seperti dilansir Carscoops, Minggu tanggal 6 Juli tahun 2022, Hyundai Venue Facelift 2023 masih hadir dengan 3 pilihan mesin, yakni 2 mesin bensin dan satu mesin diesel. Untuk pilihan mesin bensin, yang pertama adalah NA 1200, mesin silinder yang menghasilkan 83 tenaga kuda dan torsi 115 Nm. Mesin ini hanya tersedia dengan transmisi manual 5 percepatan. Pilihan mesin bensin kedua adalah mesin 1000 cm3 3 silinder turbo yang mampu menghasilkan tenaga hingga 120 tenaga kuda dan torsi 172 Nm. Selain pilihan gearbox, mesin turbo GDI tersedia dalam pilihan kopling otomatis 7 percepatan dengan transmisi manual 6 percepatan. Terakhir, ada varian mesin diesel 1500 CRDI, silinder segaris VGT, tenaga yang dihasilkan mencapai 100 PS dengan torsi 250 Nm, dengan pilihan transmisi manual 6 percepatan atau otomatis 6 percepatan. Cetak biru Hyundai Venue Facelift sudah diluncurkan pada tanggal 16 Juni 2022 di India. Seperti diketahui, Hyundai Venue versi upgrade juga akan diperkenalkan di pasar Indonesia untuk menantang beberapa rival seperti saudaranya Kia Sonet dan model kembaran Toyota Rise dan Daihatsu Rocky.